Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu menasmarah seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil energi yang dapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021. Pertama, support energi kepada kategori kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada kategori keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021.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 five of swords ataupun lima pedang secara ngomong five of swords itu diartikan melihat situasi kondisi di saat semua sedang terganggu dan memanfaatkan orang lain di dalam kesusahan ataupun mengharapkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan yang dimana sini dikarenakan seorang Scorpio terlalu lelah bekerja terlalu memaksakan diri di dalam bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatan, dan di sini seorang Scorpio melihat orang, ataupun melihat seseorang yang dia percaya untuk melakukan aktivitasnya di dalam kegiatan sehari-hari, yang dimana di sini membantu seorang Scorpio agar seorang Scorpio bisa beristirahat dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya, King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih dekat dengan seorang Scorpio dan seseorang yang lebih tua dari seorang Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan kesehatan yang menurun dikarenakan terlalu memaksakan kehendak, memaksakan diri di dalam bekerja, yang dimana di sini seseorang-orang tua akan berikan masukan kepada seorang Scorpio yang akan berdampak positif kepada kesehatan di bulan Maret tahun 2021. Dan itu kartu kesimpulannya adalah. The Lovers Secara umumnya, The Lovers itu diartikan percintaan-kecintaan sesuatu yang berjalan baik Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Scorpio di disini menggambarkan dikarenakan kecintaan dari seorang orang tua, seorang sahabat kepada seorang Scorpio Sehingga di disini mereka membantu Scorpio dan memberikan waktu kepada seorang Scorpio untuk istirahat Yang dimana sini semua akan berjalan baik dan seorang Scorpio akan mendapatkan kesehatannya lebih bagus di bulan Maret tahun 2021 dan tukar keuangannya -tukar adalah six of pentacles ataupun 6 koin. Secara umum six of pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan sehingga di sini mampu berbagi kepada orang yang membutuhkan dan kepada orang yang tepat. Dan di sini menggambarkan keuangan Surang Scorpio di bulan Maret tahun 2021 keuangannya mengalami kondisi berkecukupan yang dimana di sini Surang Scorpio mampu berbagi kepada orang yang lain. Mampu berbagi kepada sesama, terutama di dalam kategori rezeki ataupun keuangan, dan di sini dampak positif yang dapatkan oleh seorang Scorpio dengan berbagi adalah pintu rezekinya akan semakin terbuka, keuangannya akan semakin bagus di bulan Maret tahun, 2021. dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa atau punya yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan. Kondisi keuangan seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021 itu di dalam kondisi berkecukupan, yang dimana di sini pintu reskinya akan terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain tanpa memilih dan memilih, dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung mencuat seorang Scorpio agar berjuang dan mempertahankan keuangannya di dalam kondisi berkecukupan di bulan Maret tahun 2021. Dan jika kartu the deklores kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Scorpio di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang disiplin dan ia akan mengerjakan serta semuanya akan berjalan baik yang dimana di sini seorang Scorpio mendapatkan kecintaan dari seorang pasangan yang selalu mendukung seorang Scorpio agar lebih bagus keuangannya di bulan Maret tahun 2021 dan tukar-tukar pekerjaannya adalah three of one ataupun tiga tombol Secara umum terowongan itu diartikan belajar melepaskan karena kita tidak bisa melakukannya semua sekaligus ataupun secara bersamaan. Dan di sini menggambarkan itu kan pekerjaan seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021 ada beberapa prediksi yang pertama di sini seorang Scorpio disarankan. Untuk melepaskan pekerjaan yang dimana mana di sini tidak akan berdampak negatif atau hasilnya tidak berpengaruh kepada keuangan serta kehidupan Scorpio karena di sini seorang Scorpio akan merasakan kelelahan jika memaksakan diri di dalam bekerja yang dimana mana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan dan di sini Scorpio dihadapkan dengan tiga tawaran pekerjaan ataupun memilih tiga pekerjaan yang sangat berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansialnya. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwa saya seorang Scorpio akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini hasilnya akan sangat berdampak positif dan berdampak kepada kehidupan, yang dimana di sini akan memaksimalkan keuangan seorang Scorpio, kehidupan Scorpio di bulan Maret tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Pentacles. Secara umumnya, King of Pentacles itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan karya pekerjaan seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021 di sini tidak mengalami gangguan apa-apa. Akan di sini seorang Scorpio mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana sangat berdampak positif kepada keuangan kehidupan, dan di sini seseorang tersebut adalah orang tua Scorpio, sahabat Scorpio yang selalu mendukung mensupport seorang Scorpio agar lebih fokus lebih giat lagi di dalam kategori pekerjaan. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan pekerjaan seorang Scorpio akan berjalan sesuai dengan keinginan berjalan sesuai planning yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh orang tua sahabat serta rekan bukan Scorpio sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 4 of cup ataupun 4 piala secara umumnya 4 of cup itu diartikan mempertimbangkan hubungan kembali lebih jernih, mempertimbangkan hubungan kembali dengan seksama dan memikirkan solusi jalan keluar yang terjadi kepada hubungan asmaranya dan di sini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh pasangan dan jangan melihat sisi keburukannya dan untuk hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021 Hubungan asmaranya mendapatkan sedikit miskomunikasi yang dimana di sini seorang Scorpio perlu mempertimbangkan hubungannya kembali di jernih dan di sini disarankan seorang Scorpio melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh pasangan kepada seorang Scorpio sehingga di sini hubungan asmaranya akan kembali dan di sini pasangan akan selalu merespon dan menanggapi seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio mendapatkan miskomunikasi bersama seorang pasangan di bulan Maret tahun 2021, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Scorpio agar melihat satu sisi kebaikan, dan di sini juga seorang orang tua serta orang tua pasangan Scorpio akan selalu mendukung seorang Scorpio agar mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia, harmonis bersama seorang pasangan di bulan Maret tahun 2021. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan, percintaan antara seorang Scorpio bersama seorang pasangan akan lebih bagus dan lebih maju jika didukung penuh oleh seorang orang tua pasangan serta orang tua Scorpio. Nah, dan di sini seorang Scorpio melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh seorang pasangan kepada Scorpio di bulan Maret tahun 2021 hmm. untuk angka keberuntungan seorang Skopio di bulan Maret tahun 2021 itu berada di angka 5 56 63 34 dan 46 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak Skopio di bulan Maret tahun 2021 semoga bermanfaat ingat like comment dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya akhir kata saya ucapkan was